bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ahibati ta'ala terutama yang sudah bekerja saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para dokter para tenaga medis para perawat semoga semoga dengan nama-nama Allah yang Husna dan sifat-sifatnya yang mulia. kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Semoga saudara-saudara sekalian, para dokter, para tenaga medis, para perawat diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Taala maka ambilna hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ketika aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang penyakit taun um. maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda azabun yab'athu allah alamma dia adalah siksa yang Allah Subhanahu wa taala utus bagi siapa yang dikehendak Wa anna Allah ja'alahu rahmatan bil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia rahmat, kasih sayang untuk orang-orang beriman. Laysa min ahadin yaqa'u ta'un wa yamkuthu fi baladihi sabiran wa Ya'lamu tidaklah seseorang terjadi tahun penyakit yang mewabah lalu ia diam di daerah tersebut bersabar berharap pahala wahai para dokter Para ahli medis, wahai para perawat, kalian bukan hanya diam, akan tetapi kalian mengurus. Maka, saya nasihatkan bersabarlah dan tanamkan di dalam hati agar mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yakinkan di dalam hati bahwa... Tidak ada yang menimpa seseorang kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, melainkan orang ini akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Sebagian ulama menjelaskan dari hadis ini. Siapa yang bersabar, berharap pahala, meyakini takdir, kemudian dia diam di situ dan para dokter, para ahli medis, para perawat bukan hanya sekedar diam, tetapi mengurus, mengobati, maka mereka dapatkan pahala syahid meskipun tidak meninggal, meskipun tidak meninggal. Ini yang pertama, sabar bertahan kemudian berharap pahala dan meyakini dalam hati tidak akan menimpaku kecuali yang sudah Allah takdirkan untukku maka pahalanya mati syahid apa keistimewaan orang yang mati syahid ketika orang yang terbunuh di medan pertempuran maka satu tetesnya tercecer di tanah, satu tetes maka saat itu pula seluruh dosa-dosa yang diampuni oleh Allah SWT para ulama sekali lagi menjelaskan bahwasannya ini meskipun dia tidak meninggal meskipun dia tidak meninggal maka saya katakan kepada para dokter para tenaga medis para perawat bersabarlah, berikhtisaplah doa kami untuk kalian doa kami untuk kalian agar kalian sabar dan sehat sehingga bisa mengobati orang-orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh